kita untuk mengisi edukasi tentang bonsai ya, pada pada siang hari ini ini saya di depan saya di sini ada sebuah bahan yang memang apa ya untuk ke depan menjadi sebuah bonsai yang lebih baik nah pada awalnya di sini ada bahan jadi intinya sekarang pembakalan dulu guys ya, karena ini memang yang ada di depan saya sudah menjadi sebuah bakalan dari batangnya sudah ada dan nanti komponen-komponen yang harus dipelajari. Jadi gerak dasar pada intinya kan ada terbagi dalam tiga komponen yaitu akar, batang dan calon cabang serta calon mahkota yang keluar pertama kali dari batang tersebut. Nah, akar di sini bisa ditanda kutip kalau ada. Tidak selalu dia akar harus merata, tidak selalu dia harus uh, mendarat dengan kuasa bencitra. Jadi mewakili dari gaya masing-masing. Nek -masing. gaya, Insya Allah kalian juga sudah paham ngerti kan? titik-titik oke. Okay. Hmm. oke, okay. nah, mana Jadi <laughs> untuk menentukan sebuah makalah yang dipelajari itu, yang pertama bukan bentuknya, hmm. tapi unsur yang membentuk dari sebuah makalah hmm. tersebut. Contoh, ini. I, uh, bu, bisa <laughs> ada yang tahu ini kayak apa? Mas, yang silahkan jawab dulu. Mas, ya. formal. ayo ada yang lain? Formal. Aliran, mas. Bidaya, mas. Benar. Ini adalah bonsai formal berbatang tiga. Triple. Triple dan kunci paling utama dari bonsai yang lebih berbatang lebih dari satu pokoknya, embuh ngerti, kurang ngerti, kurang sing gede, kudur, jadi paling gede, paling duur, paling opek paling banyak pokoknya harus nanti paling banyak paling dominan. Paling dominan ya nah. ini udah benar nanti tengah udah gede nah yang jadi masalah adalah ini sama di space yang namanya batang kalau ini segini kok tingginya segini yang kecil ini jangan sampai nyalip sama yang gede di sebelahnya terkecuali itu masih ada tiga cara untuk menyiasati ketika kita sudah dapat bahan yang terlanjur dipotong atau memang yang pertama adalah dikejar ini mungkin nanti dibiarkan dulu kalau memang yang pemiliknya menghendaki bentuknya seperti ini. diberikan dulu di bawah sampai dia benar-benar nyalek ini yang kedua itu dimanipulasi, diperikman dan diberikan alasan kenapa yang gede ini bisa menjadi pendek. contoh mungkin di tata di keroa, atau memang dikurangi Atau potongan yang memang sengaja ditampilkan ke depan Supaya Dia mendapat cerita Kenapa yang gede itu jadi lebih pendek Mungkin bukan benar Kayak hubungan lah nanti itu menjadi sebuah alasan kenapa nanti yang gede ini menjadi pendek pokoknya pembunuhan belara, ya, teradum bitte, ramo pawai, ceritanya karena nanti uh, yang menerima, yang melihatnya punya cara pandangnya masing-masing karena nanti juga menentukan dengan aliran juga nantinya. Nah yang ketiga caranya adalah dihilangi atau dikurangi. Memang ini segini terus nanti ini dikurangi dan harus diberikan space yang jelas mana batang mana cabang jadi jangan sampai tahapan itu menghilang jadi misalkan kok ada pola akar di sini ini kalau nanti potongnya habis ini malah jadi cabangnya punya ini jadi memang harus ada space tahu dimaksain buat yang ini tapi yang jelas harus ini akar, ini letak harus ini letak. Tata letaknya, jaraknya itu terserah nanti bentuk buncernya mau seperti apa? Monggo silahkan yang kalian punya itu seperti apa? Nah, ini cara yang paling dekat atau untuk ngakalinya ini biasanya dipotong. Dan untuk potongan pembatalan pertama setelah potongan seperti ini. Kalau dia sudah tumbuh, diusahakan bekas potongan menghadap ke belakang atau ke samping. Bertujuan untuk misal kita dapat pohon yang lama nutupnya, atau susah nutup atau bahkan tidak bisa nutup luka, itu tidak terlalu terpus. expose Jadi kita luwes bisa koyak-koyak. Jadi bekas potongannya disembunyikan di Ya, terkecuali memang dia ada tampilan gagasan tua seperti mungkin pohon-pohon tertentu yang memang dia punya keringan. Memang sengaja dia dihubungkan, disisakan untuk alas saja, apa di situ, dari arah gerak bumbunya Itu nah, ini kalau dipotong lagi makin lama nanti. Nah, makanya ininya dipotong yang potong malah disini karena ini ini tuh kakaknya ini hmm. jadi ini harus paling banyak, paling gede juga setelah ini setelah yang utama, setelah yang utama. Hmm. dan tidak harus di tengah ya, posisinya hmm. jadi kemarin kan uh, banyak sekali kayak tren, tren kemarin seru terat itu banyak sekali, sangat banyak sekali bahan-bahan dalam pembatalan dasarnya memang benar-benar bukan -benar benar -benar salah karena mereka ngejar ngetrap padahal nggak seperti itu kuncinya cari yang paling gede dulu itu menjadi potongan paling tinggi setelahnya ukurannya seberapa dia adiknya terus tidak harus di tengah tidak harus di palingnya jadi yang penting itu yang paling gede dimana itu yang diikuti menjadi as utama dari pohon tersebut karena otomatis e, kalau rap akar terjalin itu pasti punya komponen yang paling dominan. Jadi itu masudi ini bisa kita tarik sembulan kalau itu bersaing tiga, ya, yeah. gitu. E, yang tengah itu menjadi uh, top matang, oke, top, top. Okay, top matang calonnya. Calonnya. Calonnya. calonnya. Jadi yang dua itu bukan cabang, masudi. Kan? Ya, nah. karena memang di sini ada dia mewakili satu akar ada di, di samping-sampingnya batangnya itu ada akarnya. Berarti itu gayanya gayanya bercabang di juga. Oh, monggo kalau ada yang bertanya lagi hmm. boleh. Ini saya mediasi nggih ya, mahasiswa. Nggih, mbanten napa? Membantu toh. Terus untuk perawatan sedikit saja ini kalau jenis bonsai bonsai fikas, kalau memang dalam tahap pembesaran, kalau ingin batangnya menjadi batang yang dominan, jangan pernah memelihara akar gantung sejak bakalan. Hmm. Kalau memelihara akar gantung setidaknya cabang proporsinya sudah dapat karena apa? Pengginya dan itu. Mantol, karena dia batang ini tidak makan dari sini oh. dari sini hmm. nanti ini nyeking <coughs> tapi kalau ketika nanti proporsi tabungnya sudah jadi silahkan hmm. mau jadi aksesoris jadi akar gantung ya, boleh jadi ya, ini akan dipotong? potong dulu nah, <laughs> <laughs> ya, nah, A -A. itu wikas-wikas apapun sih sebenarnya jadi kalau proporsi cabangnya kok belum jadi, dan kemirnya akan gantung. Tubuh. Apalagi pohon, -pohon formal, merusak Akar yang sini misalkan ada yang lagi dipecah, ini malah akan sulit sembuh. Karena cabangnya sudah makan dari. Hmm, tidak? tidak. ada yang mempah. <laughs> tidak ada yang mempol. Bertanya masudi. Ya silakan. Lalu misalkan nek, akar gantung itu PPT imunisasi itu juga? boleh, cuman kan treatment yang di bawah seperti apa dulu dan ketok lumbosporase intinya, karena otomatis uh, ini ada jendolan yang mungkin kadang tidak uh, kurang mengenakan, lah. Ini -ini nah, <laughs> biasanya <tuk> seperti itu, yuk -yuk. tapi ada cara lagi ini di di potong tapi tidak dihabiskan, baru ditempelkan ke dasar atau pangkal akar. Baru diikat, tapi ini benar-benar dipotong Jadi ikut ke sini. Tapi ini. ya. Tapi kalau ketika nanti percabangan sudah oke, okay, proporsinya sudah dapat, kalau mau ee gantung, mau jadi eksoris, silakan. Karena itu juga termasuk apa ya? Ada unsur-unsur yang memang mendukung mungkin. Seperti ini satu tempat biasanya cukup dipelihara satu saja. Alasannya kenapa harus memberikan spes yang dimana dia dinamakan cabang? Jangan sampai satu tahapan itu hilang. Jadi batang cabang. Ketika kok nanti di sini ada satu cabang lagi, itu cabangnya hilang nanti tahapannya. Jadi batang langsung jadi anak cabang. Diberikan spes sedikit saja enggak mau. Yang penting itu jelas mana itu bisa dinamakan sebuah cabang dikasih sempit baru nanti tunat yang lain berada di depannya lagi ada yang memang dipilih sudah dia punya konsep dulu hmm. memang dia benar-benar dipilih Dan, terserah dengan mau yang mana karena aku ya wis Dewi-dewi juga kalau perpecahan cabang itu mas, misalkan kan di sini hmm. ada tiga trubusan atau hmm. lebih atau empat lah, adik sepesnya itu udah kemana urarubus gitu, ya. nah itu harus disisakan dua atau atau tiga di buka b, alangkah baiknya wah, alangkah baiknya, tapi kok teluket telus ya pokok, selama itu bukan pohon-pohon yang kaku kerannya, contoh, contoh yang pohon-pohon eh, yang punya dua mata tunas oh. saja. Nanti akan menjadi seperti lekterte. <tuk> itu kurang itu. Enaklah. kurang enak lah, kurang <tuk> enak lah itu Wakul, loh. Wakul. yang kedua, pilihlah cabang yang ke dalam itu dipotong dulu yang ke arah dalam. Sama yang kelek. Kelek-kelek. Ini <laughs> Tapi ya mohon maaf ya nek, bahasa saya campur-campur ya. Tunggu -tunggu ngomong formal biasa <coughs> oh, oh. Nah, contohnya <coughs> seperti ini. Ini dua tempat, satu titik. satu titik. Jadi yang dinamakan cabang nanti hilang. Nanti batang langsung jadi anak cabang karena dia hilang. Hmm. Jadi setidaknya ada di depannya titik. Terkecuali ini di paling atas ini yang saya belah di sini, yang satunya jadi terusan. Tapi kalau dia berada di samping, diusahakan satu. Tapi untuk pertama menentukan <tuk> dia. Nah, paling kalau dia punya liukan, yang paling mudah banget punya liukan, punya cekungan. Nah, yang dibuat untuk apa? kalau misalkan dapat teras yang sempok ya, sini, <tuk> sini bahasannya Sangar, apa Kesang dan Nenek, bonsainya aku orang tungguri. Jadi, <laughs> ah, tapi ya, kalau bonsai yang kemungkuk seperti ini, kiri toh yo tungguri. Dibokongi, itu, nenek. Bahasa bahasa pembonsai pembonsai sangat yo kesan ke dalamnya biar nggak Tapi ini aku punya <laughs> orang tungguri, ini. Oke teh, saya susah nutupnya lama nutupnya ketok ngowok ning Silahkan dia itu bagusnya dipotong atau dipelihara atau di... Nah, tergantung pohonnya mewakili seperti apa. Ketika. Oh. Nah, itu kok seperti dia berkesan tegas, sebaiknya hmm. diperani bagi. Tapi kok kalau geraknya di atasnya kok luas, banyak lebarnya juga, hmm. itu enggak apa-apa. Hmm. Ah -ah. ah -ah. Tapi tergantung bahannya juga. Intinya disesuaikan? Disesuaikan dengan pola gerak hmm. batangnya juga hmm. Karena tujuannya kita mengurangi lambat pertumbuhan dia ya, hasil hmm. ini. Tapi kan kadang kita cek ngeman atau mungkin kayak nyaman tabung itu ya. di dalam main gitu. Hmm. Tapi kalau ketika bunyi mau dibentuk mau dikawat seperti itu memang harus hmm. okay tapi pohon-pohon tertentu hmm. enggak boleh hmm. contoh sama-sama pikas kalau ini jawa seperti itu hmm. setidaknya harus ada sisa daun entah itu setengah hmm. atau hmm. Satu, satu dua yang berada itu di pohon ketika nanti tunas-tunas barunya keluar baru daun yang lama itu baru dipotong ke pancingan, Oke, pancingan. Gitu. kalau di, dingin enggak ada beberapa pohon yang harus seperti itu hmm. Uh, ini dari terimodo seperti itu malah biasanya agak fatal kalau bisa. Setiap kecil yang terjauh dari met, apa, batang utama biasanya telat Yang ke atas mesti lembek, yang samping jauh telat Makanya kadang dikasih ada daun yang dipotong cuma paru itu top kemarin masuk, masuk, lalu kemudian kepancing Iya, bukan cabang. Walaupun tampaknya seperti ini, ini bukan normal. Karena apa? Sudah dimulai ke atas dulu dari pangkal, dan, pangkal. dan dinamakan batangnya ini hilang yang dibawahnya ini. Batangnya mana? tapi kalau di sini udah nggak ada batang karena di sini berakar semua tapi batangnya yang hitam ya ini itu tujuannya karena tumbuh di pangkal akar tumbuh di pangkal akar jadi tahap batangnya menghilang jadi nah, digantikan oleh yang di atas nanti yang yang punya bunga berbatang banyak di rumah enggak sila iye pokoknya pokok aja yang paling besar paling gede nek iya terlalu ya temen kok rumah Memang itu kok, memang di Arab seperti itu, nanti kata misalnya di kelihatan dia kelihatan dia memberikan alasan kenapa dia yang gede kok malas jadi panjang Sampai lupui kebualan biara Dia ngerti gadisnya pahmas Iya Terus kalau dapat bonsai berbadan banyak sih penting ngetanap Nggak, wingi-wingi untuk teknik pembakalan pertama Biasa ada yang menggunakan kawat Ada yang diluas dulu, ada yang pengarahan Tapi ini kan uh, dia kecil hmm. Jadi pengawasannya tidak terlalu banyak hmm. Biasanya ada Pengawatan pengarahan Tapi cukup pengarahan saja Tanpa memotong ujungnya ya. <tuh> Teknik pengawatan yang baik Itu Dua cabang Satu kawat jadi ngancing itu Dan diusahakan Dimulai Dari Bawah Sini, Calong, Boten, Bawah ini. Diusahakan oh. disonggol kasi. Ketika oh. ditekuk Ke arah sebaliknya Tidak gampang Dari bawah jangan dari atas Seperti ini Tapi yang Baik, dimulai dari pangkalnya berada di bawah pangkal, gantung yang akan hutan. Oh, oh, oh. Dan kali Mas Muti sudah memulai kesimpulan tadi, kenapa pun bisa disebut batang dua, batang tiga itu? Ya, itu yang dinamakan bonsai berbatang dua atau tiga biasanya tahapan awal dari yang namanya batang itu menghilang sejak pangkal akarnya. Jadi yang dinamakan batang di sini kalau di sini udah nggak ada, karena di sini susunan akar semua. Jadi tidak ke batangan hmm. gitu. Hmm. Kalau menghilang hmm. ya yang atasnya yang diwakilkan menjadi Ya, jadi ini menjadi susunan akar atau dasar Lalu atasnya yang baru jadi batang Itu berlaku oh, untuk bonsai, bonsai yang lebih dari satu <tuk> <tuk> Jadi orang kekok sokongan Nah, karena <tuk> <tuk> nah, nah, nah, ini tahapannya menghilang batang Batangin batang nah, Ada ini masuk di <tuk> yeah kan ada sekarang tuh seneng program-program akar itu ya dipotong langsung dipangkal akar, ya. itu kan mengurangi apa anatomi batang. Anatomi. Hmm. Tapi kan masih bisa dinilai dengan gaya yang lain. Ya. Contoh, ubah sapu balik, ya. berbatang tiga tapi pendek boleh. Jadi walaupun kayak tentang eh, apa kayak program akar bogel tapi kalau jarak dari pangkal akarnya pak sedikit yang hitam nanti batang atasnya itu bukan gitu, hitam jadi formal <tantik> kata -kata tetap berbatang tiga atau berbatang dua gitu. jadi itu sedikit bayangannya formalnya ojo menolong air a b dan formal itu bisa dicampur Ketika anda melihat bunga formal kok hmm. pangi dan kletok itu sudah bukan formal ya, naturalis lagi, <guluh> itu sudah eksklusif. Sudah formal yang durhak tuh, gitu kan? Nah, <guluh> macam untuk membuat tangki itu yang atas itu besar yang untuk ke bawah kecil itu bagaimana biar ujung bawah itu membesar membesar biasanya ini ya, ya. jadi pemotongan cukup di sini tapi jangan dihabiskan. dia di sisa kasir ini tapi ini jangan dipotong ini press caranya dipress tapi jangan dihapuskan masih ada sisa -S. Takutnya jika folder itu yang enggak mata pinasnya ora jelas. Takutnya kalau diapikan malah rambut. Garing ya iso. Daunya enggak dikira enggak dikira. ini kan cuma pengarahan, Pak. Jadi uji ini Membesarkan ini foto. Ini biarkan kita tidak perlu diapusi lama tapi dengan cara pas pembentukan, guys Misal, kok ini batangnya kayak ini kita ambil aja seperti nanti besar tampak, hmm. seperti lagi nanti dikitkan Nah Untuk perpecahannya Mas Rudi, Misalnya dari cabang ke anak cabang itu berapa? Harus berapa gitu? Tidak ada Bebas? Tidak ada hitungan baku di situ Maksudnya skalanya atau mas? Ya nih. Tergantung dari awal si punya pohon Yang punya pohon itu Mau membuat bonsai sebesar apa, selebar apa, setinggi apa Bukan gayanya dulu Karena gue harus bawa gede opo sih? Jadi bisa menentukan jarak Nantinya. Terus nanti Mas Rudi itu finishingnya itu kan arah tumbuhnya agak ke dari sini agak ke kanan. Nah, ini nanti apakah sesuaikan atau gimana? Kuncinya di sini sebenarnya ada dua, ada arah tumbuh sama akar dominan. Tapi di sini tidak akan tidak ada akar dominan yang sangat mentolok akar penyangga. Okay. Kalau memang akar dominan ada yang mentol, misalkan akarnya arahnya ke sana, nah, itu yang menjadi titik kunci kema, apa? Menentukan arah tumbuhnya. Hmm. Ojo kualik. Ketika oyot gedung nongke ini kok malah gerakannya ronok Mungkin tidak jadi payong kalimo kualik misalnya. Artinya ya, kriteria yang dinilai, kriteria yang. Uh, apa namanya ya, di gitu ya Seni kok di atur Iya <laughs> ya Soalnya kita bebas, iya bebas Tapi kalau di rumah nah, Kalau kita misalkan seni seni itu kan beberapa Seni tari Kita bahas kan kita seni tari Kalau kita masuk park oh. nah. Bapak Guyu juga punya kredit seni apa yang bisa masuk ke situ ya, itu, itu sama kayak ya, jumlah kita Kalau memang uh, kita mengikuti salah satu organisasi di aman Kalau kita masuk yuk. Aturan. ya, aturannya ya. diikuti aja Memang seni itu bebas, tapi kalau itu rumah ya, Ketika mau kita konteskan Kayak aturan mereka ya. Saya jelaskan tadi ada kekeliruan sedikit. Ternyata ini empat batang. Oh empat batang. Iya, hmm. ini kok nyelempeng. Hmm. Jadi, maksudnya apa mas? Empat batang. ya multi terang banget. Alhamdulillah. Jadi untuk pembakalan pertama harus diberikan space atau ruang di mana kita uh, bisa melihat batang dan alurnya. Jadi di sini memang benar-benar kosong. Harus diberikan uh, apa untuk berbagai harus diberikan di mana kita bisa melihat alur dari batang tersebut. kalau per, yeah. Kalau perhitungan, ya jannya nggak ada hitungan pasti, tapi bisa diusahakan. Uh, seperti dari ruang yang ada itu disediakan untuk kita bisa seperti intake dari hal tersebut. tidak terputus atau tidak tertutup oleh karena ada cabang di sini. Di pemberian cabang yang menghadap ke depan, mulai dari tengah ke atas. Tengah yang dimaksud adalah tengah komponen dari pertapaan. Kalau percabangannya mulai dari sini, biasanya kita ini mulai ada nanti yang ke depan, tapi bisa digerakkan dengan ke kanan dulu atau ke kiri dulu. Baru ujungnya, apa tengahnya ke depan, ujungnya sedikit ke samping. Tapi, gini untuk membuat cabang yang ada di depan memang butuh jangan terbang yang agak lumayan, tanggal karena saya sendiri pun dulu juga perlu waktu yang sangat lama untuk membuat kuit tetap lulus ini saya iku angel banget iya memang itu angel membuat cabang yang di depan tanpa menusuk mata biasanya kisi-kisinya diarahkan ke depan dulu apa ke samping mulai ke tengah cabang ini ada ke depan tapi ujungnya di lemparkan ke samping atau kanan atau kiri sesuai lokasinya, mau ke kanan atau kiri, nanti daya penuh dari perantingannya menggunakan anak cabang atau ranting yang tersedia, bukan di ujungnya. Ke depan seperti ini. Jadi ini ini kan ke depan. Jadi ke depan dulu dia buang ke samping, tadi ujungnya ke Nanti penuhnya menggunakan anak-anak ini. Anak tapi itu memang butuh uh, latihan latihan latihan dan latihan. soalnya saya sendiri pun juga itu lama sekali. bicaranya nggak berpanggung Arab neng ketok, Ups. tanpa ya, nyelok nyelok istilahnya seperti itu.